Jadi sekarang aku... Jadi, aku udah sore. Aku lupa dari kemarin ya. ini, ini, ini, terus. <gih> Jadi, aku mandi dulu ya, Guys. Bunda, tolong ya. Aku mau mau tidur. Meter. Aku copot. Aduh, pant. ala mau siapa ini oke aku mandi ya aku mau clip aja klip. aku klip perfect gitu oke okay. udah naik hmm. turun dari lip dulu lip, guys lip, lip. lipnya aja rombeng, rombeng. rombeng ya. oke ayo kita ke bawah kita aku pengen jajan bunda aku jajan ya aduh mau dingin ya bunda bunda di sini ya bun aduh ya, lagi, warnanya lumayan deket ya, guys. Tembus. Ini tembus, itu aku mau beli. Hmm, Korea sama kentang ya, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam. kembalian dua ribu ya. Oke, okay, bye bye.